Jangan biarkan itu lolos. Petik 2, ratusan angka ditangguhkan di atas daerah terlantar tertentu. Mereka tampaknya telah membentuk semacam formasi misterius. Mayestik Yuan Power menyapu keluar dari dalam tubuh mereka, berubah menjadi arai cahaya besar yang menutup area tengah. Pada saat ini, mayat iblis hitam berada di tengah-tengah arai cahaya. Dengan panik menabrak formasi cahaya yang telah terbentuk, Kekuatannya yang luar biasa secara langsung mengguncang formasi cahaya sampai banyak riak muncul. Swoosh, pedang di tangan Wang Yan dengan marah meretas ke bawah. Aura pedang yang sangat tangguh keluar dan dengan keras menabrak tubuh mayat iblis. Kekuatan liar dan keras langsung mengirim yang terakhir terbang. Akhirnya, memantul terhadap penghalang cahaya formasi besar. Mayat iblis segera naik kembali meskipun menderita pukulan berat. Hanya ada bekas luka putih samar di tubuhnya. Sial. Pertahanannya terlalu kuat. Ekspresi Wang Yan agak jelek ketika dia melihat situasi ini. Serangan ini adalah salah satu yang bahkan sembilan ahli tahap Nirvana Yuan tidak akan berani menerima secara langsung. Namun, itu praktis tidak berdaya melawan tubuh mayat iblis. Ekspresi Ying Xiao Xiao suram saat dia berdiri di samping Wang Yan. Dengan mengandalkan jumlah superior mereka, mereka memang berhasil menjebak mayat iblis ini. Namun. Serangan mereka tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada itu. Selain itu, tidak tahu rasa takut dan jelas merupakan mesin pembunuh yang tidak lelah. Jika mereka terus melelahkan diri dengan cara ini, itu jelas akan merugikan mereka. Lagi pula, mereka tidak mungkin menggunakan seluruh waktu mereka untuk melawan mayat iblis ini. Fokuskan serangan, Ying Xiao Xiao merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengeluarkan perintah. Saat ini, satu-satunya pilihan mereka adalah pertama-tama sedikit melemahkan pertahanannya, dan menggunakan lebih banyak orang untuk melancarkan serangan dengan harapan bisa menghancurkan pertahanan mayat iblis ini. Kakak perempuan senior Xiao Xiao, kita tampaknya telah ditemukan oleh orang lain. Sama seperti perintah Ying Xiao Xiao terdengar, ekspresi King Ye tiba-tiba berubah saat dia berkata. Mata Ying Xiao Xiao dan Wang Yan mengeras ketika mereka mendengar ini. Mereka mengangkat kepala dan menemukan cukup banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit dalam jarak yang cukup dekat. Segera setelah itu, banyak tokoh mulai muncul dalam pandangan mereka. Sosok manusia dengan cepat tiba di daerah terdekat di langit. Sekilas, jumlah mereka tampaknya cukup besar. Ada sekitar 100 atau lebih dari mereka. Namun, orang-orang ini jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tampak seperti faksi berukuran kecil di wilayah Suan Timur. Biasanya, orang-orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, kekuatan individu-individu independen semacam itu secara alami cukup besar. Selain itu, sebagian besar dari mereka telah mengalami banyak pertempuran skala hidup dan mati dan dapat dianggap agak merepotkan. Tekanan sekte super akan secara alami jauh lebih lemah terhadap mereka. Ada empat sosok berdiri di udara kosong di depan sekelompok besar orang. Keempatnya setengah baya, wajah mereka tipis. Sementara kilatan yang tidak bisa disembunyikan berkedip di mata mereka. Mereka jelas individu yang berpengalaman. Iblis mayat ya. Pada saat ini, mata mereka menonton mayat iblis yang telah terperangkap oleh para murid sekte dao. Segera. Tatapan mereka bergeser dan berhenti di dantian mayat iblis. Cahaya putih samar redup dari tempat itu. Pil yang bergulir di dalamnya segera menyebabkan mata cukup banyak orang menjadi panas mendidih. Pil tulang hidup misterius, harta yang luar biasa. Orang-orang ini cukup beruntung. Seorang pria dengan hidung bengkok menatap ke kejauhan dengan mata panas berapi-api, sementara dia menjilat bibirnya dan berkata, "Ini harus menjadi murid Dao sekte." Seorang pria berjubah merah di samping pria berhidung kait sedikit mengerutkan kening saat dia melihat sejumlah besar murid di kejauhan dan berkata. Mereka cukup kuat, Hehe. <tafuh> Liu Tao, yang orang lain sebut Crimson Demon Hand, sebenarnya ketakutan oleh bocah-bocah dao sekte muda dan tidak berpengalaman ini. Orang terakhir, yang tampaknya memiliki semacam tambalan kering di wajahnya tanpa sengaja diejek ketika dia mendengar ini. Kugu kamu harus berhenti membuat komentar sarkastik di depanku. Apa yang aku, Liu tahu belum alami sebelumnya? Pria berjubah merah tertawa dingin. Apakah kamu tidak tertarik dengan situasi sebelum kamu? Pria berwajah kering itu bertanya sambil tersenyum. Dari penampakan situasi mereka, mereka jelas tidak bisa berurusan dengan mayat iblis itu. Jika kita campur tangan, kita akhirnya akan menyelamatkan mereka. Sepertinya mereka akan menunjukkan rasa terima kasih kepada kita. Pria berjubah merah itu tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Namun, jumlahnya besar. Seseorang di belakang pria berjubah merah itu berkata. Mereka hanyalah sekelompok orang yang naif yang hidup di bawah perlindungan sekte mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang kita yang mengikuti kita ke dalam pertempuran mematikan setiap hari. Pada saat itu, jika mereka memahami situasinya, kami akan mengizinkan mereka pergi Jika tidak, kita hanya bisa mengajari mereka pelajaran Lelaki hidung bengkok itu tertawa Ada penghinaan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya Pergi, mari kita melihatnya Pria yang dikenal sebagai Crimson Demon Hen Liu Tao Melambaikan tangannya dan memimpin kelompok besar untuk perlahan-lahan mendekati daerah di mana para murid Sekte Dao berada Ketika mereka pindah, murid-murid Dao Sekte yang mengawasi mereka menjadi sedikit tegang. Cahaya dingin melonjak di mata Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Semua orang, murid-murid Dao Sek aku saat ini berurusan dengan monster iblis. Agar tidak terlibat, aku harap semua orang bisa menjaga jarak. Ying Xiao Xiao melirik Wang Yan, yang terakhir juga menjadi berhati-hati. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Menatap orang-orang itu dan berbicara dengan suara rendah. Haha, dari cara aku melihatnya, kamu sepertinya mengalami kesulitan karena mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantu kamu menghadapinya? Kamu murid dao sekte masih harus bertarung dengan sekte lainnya. Jangan sia-siakan usaha kamu di tempat seperti itu. Pria berwajah kering itu tertawa. Mata Ying Xiao Xiao tenggelam ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu keempat orang di depan. Setelah itu, dia menemukan bahwa keempat ini sebenarnya pada tahap sembilan Yuan Nirvana. Dari kelihatannya, mereka dapat dianggap sebagai kepala kelompok kecil. Sejujurnya, orang seperti itu bahkan lebih sulit untuk berurusan daripada faksi besar itu. Mereka bahkan tidak memiliki basis operasi, dan akan mengubah lokasi mereka setelah setiap pertempuran. Bahkan jika mereka membuat marah Sekte Dao, Sekte Dao harus menghabiskan banyak upaya jika mereka ingin menangkap orang-orang ini. Meskipun Ying Xiao Xiao sadar bahwa orang-orang ini tidak akan benar-benar berani membunuh mereka, mereka pasti tidak akan menahan diri ketika datang ke pelecehan. Murid Dao Sekte Aku secara alami akan berurusan dengan mayat iblis ini. Kamu tidak perlu melakukan intervensi. Jika kamu pintar, segeralah tersesat. Wang Yan tidak memiliki sifat baik yang siau-siau. Setelah melihat bahwa orang-orang ini datang dengan niat buruk, matanya menjadi gelap dan dingin ketika dia memperingatkan dengan suara rendah. Aura kejam tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Pedang hitam di tangannya menjentikkan dengan cahaya yang sangat dingin. Heh, kata-kata sombong apa? Ekspresi Liu Tao dan tiga lainnya berubah ketika mereka melihat situasi ini. Mereka langsung tertawa dingin. Meskipun kamu, Wang Yan, berhasil mengambil tempat kedua pada daftar sekte yang dicari. Kamu mungkin masih bermain di sudut ketika kita pertama kali memasuki dunia seperti itu. Kenapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Wang Yan gelap dan dingin saat dia melangkah maju. Ekspresinya sangat kejam ketika dia menatap orang-orang ini. Dia sadar bahwa selama seseorang harus melunakkan bahkan sedikit terhadap orang-orang seperti itu itu akan menjadi kasus memberi satu inci, butuh satu mil. Semua mata murid sekte Dao penuh amarah. Kemungkinan besar mereka sudah menyerang dan membunuh semua orang ini jika mereka tidak perlu mempertahankan formasi untuk menyegel mayat iblis. Ku, huh, kamu berani sombong dalam situasi seperti itu. Selama kita menghancurkan formasi, mayat iblis ini akan dibebaskan. Pada saat itu, Murid-murid Dao Sekte kamu pasti akan menderita banyak kematian dan cedera. Liu Tao berbicara dengan suara berbisa. Nada suaranya sangat mengancam. Mata Ying Xiao Xiao menjadi sedikit dingin. Dia dengan lembut memberi tanda tangan. Melihat tanda tangan miliknya, 100 orang dari 300 murid Dao Sekte segera menarik diri dari formasi dan bergerak untuk berdiri di belakang Ying Xiao Xiao. Mata mereka dengan dingin terkunci pada orang-orang di depan. Dari sikap mereka, mereka tidak punya niat untuk menyerah. Heh, tekad apa? Kelompok Liu Tao memandangi seratus orang yang telah melangkah keluar dan formasi cahaya yang sekarang sedikit lebih lemah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemungkinan dia tidak berharap Ying Xiao Xiao benar-benar berani menentang mereka pada saat seperti itu. Karena ini masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata pria hidung bengkok itu gelap dan keras. Segera setelah itu dia tersenyum dingin. Dia melangkah maju dan Yuan Power yang megah datang menyapu. Akhirnya, tangannya jatuh ke bawah dan bersiap untuk menyerang. Swoosh! Namun, ketika tangannya hampir jatuh, suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba muncul dari jarak yang cukup dekat. Selanjutnya, sosok cahaya datang melintas dalam cara seperti hantu. Dalam sekejap, sosok itu sudah muncul di atas kepala pria hidung bengkok ini. Setelah itu, bayangan hitam yang disertai oleh kekuatan liar dan kekerasan yang luar biasa menabrak dengan kejam. Siapa? Serangan mendadak ini menyebabkan pria hidung bengkok itu memiliki perubahan ekspresi. Tinjunya mengencang saat cahaya keemasan membentuk perisai cahaya keemasan di atas kepalanya. Bang! Tanpa repot-repot menjawab, cabang pohon hitam mendarat keras di perisai cahaya, langsung menghancurkannya. Setelah itu... Momentum pohon itu tidak berkurang karena sekali lagi mendarat di tubuh pria hidung bengkok yang terkejut itu. Ur, seteguk darah segar langsung menyembur keluar dari mulut si hidung bengkok. Tubuh yang terakhir juga ditembak ke bawah. Akhirnya, itu membentuk lubang besar di tanah. Siapa? Serangan sepersekian detik ini menyebabkan ekspresi kelompok liu tao berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Hanya untuk melihat seorang pria muda kurus muncul dengan flash jarak jauh. Dia memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Pada saat ini, pemuda ini menatap mereka dengan mata dingin yang tidak normal. Segera setelah itu, bibirnya melengkung ketika suara yang berisi keinginan membunuh yang padat menyebar. Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang benar-benar berani menargetkan daosek aku. Jika kamu tidak tersesat dalam waktu 10 napas,